terbang nih guys. Nah, pada hari ini saya sudah bisa login dan punya parang ya. Sekarang perkembangannya rumah tapi masih tetap buluk, tapi punya musang sudah atau petera rordon yang sudah dipasangin pedal. Sama nah, tadi masih login itu ya. Nah, nah, Kayaknya punya tempat nonek join non juga. Noni noni tuh langsung skuy berangkat ke atas penangkawinya tinggian oke okay, menuju kita terima mau apain sih Deewa. oh kita mau pindah cuy oh bisa, kita malah kan, ini kan tapi sahur kita nih eh para sahur disuruh ngikutin bisa nggak ya Tadi bisa sangkut nyangkut nyangkut. Hmm. soalnya kita mau cari lahan luas cuy, atau ke seberang aja gitu ya? oke okay, keliling dulu hmm. cari yang tempat iya, kita yang lebih apa? yang bagus. meter hmm, masuk udah. Oke, okay. GPS udah membantu langsung rain. cari daerah ini sih di sini kayaknya luas nih, nih daerah sini. Nih daerah sini kayaknya luas. Nah, coba saya buka map dulu. Oh, enggak kita ini kayak ada di pulau gitu. Iya. Iya. Yeah. Lurus ke sana lagi deh. Lurus di mana? Kita mana nih? Lurus oh. oh, sana ikutin saya. Mana nama kayak poison lo? Tuh, sini luas. Kedangnya konek menaikkan ini siapa ya lah? Ya. naikkan levelnya nih. Para oh Oops. iya dipakai aja terus dia naik aja. Eh. E, terbang. Eh, gugur kok. Aduh. Ya Mati ya. by atresap Anjir. Aduh. Oh, Kenapa, ya? Kenapa ya menggugur? Aku pun loncat. Tapi cek eh, sekalinya kena bisa. Aduh. Oke, okay, bang. Ini apa, Teh? Ini tanaman apa? Tuh? Ini banyu tuh. Tumbuhnya. mana udah tanaman oh, yang tumbuh di Banyu? apa ini oh ini di air tanaman rawa loh kita terus tembus lagi ke sana buka map dulu kita kau saya pencet sipkin gitu. atau pencet siapa I tadi turun dulu kuyok. Kalau pindah ada, oh, nuhun ada ya? betul -betul. bahaya. Nah, Stomat lo naik akan nambah lah. Ada nambah Oh iya ada gunting, mulai gunting Cuk rambut. Oh lantai. nambah nambah, jenggot panjang. Sudah sudah. Oh, e, biar jenggot panjang. Rot lemotan? Ini menembus kita komen kita. kita... Ya, tiada lebah pun ada lebah benar ada dinosaurus tinggal nah, 200 meter. Di lambat dapat bunyi setengah sip pun. Kan? Dipakai nah. sip kak? aku pakai gitu. sampai setengah kok pakai. Oke, okay, sampai Cuman, umpunya, sudah berjalan ininya? Hmm. <tuk tangan> e nah, ini kira suamlet, mah. Apa ini? Mana? Diriin, ikutin ah, tuh yang tanduk kuat ya, umbah iya tuh. Itu yang eh, tanduknya eh, di bawah nih. Dapat. Temen eh, ikutnya, tirak itu ya, cuy. Ya. Dah, ketemu so, sekali lagi. Oh, okay. nah, itu pohon goyang nih seberang sana. Sudah, mau pinggir dulu. Di ini disini lah, pohon bu goyang yang gue nolin lah gue untuk buat tengger dulu nah, setempat ke atas batu disini loh sepanar deh pindah landai jalan jalan Oh itu ada t di bawah tuh. Oh ini T-Rex nih, ini T-Rex. Ini T-Rex. Dia memang gue, iya aja ya. Ditanduknya langsung cuy. Bu parah, digutnya ini OP ini. Sayang lalu mati ini. handle hilang. Ooh. Aku ga punyalah Astaga, Astaga. Naikin naiki, naiki. Nah diserang ya <tidak>